Nice guys, nice, nice. Ah! Sensasi sudah, sensa, sensa, sensa, sensa, sensa. Oh my god! Uh, modal 781 kita coba mulai dengan Westwell Gold dulu ya guys. Nah buat kalian juga yang suka ikutan kuis, private atau regatnya setiap hari kita ada di live chat Ace. Dapat gratisan guys uh, kita ada kuis private guys buat kalian yang udah punya akun di panen 138 yang menggunakan kode Raffal, paslotter nya double ya guys dan dikaitin akun bang kalian bisa banget ikutan kuis. Kalo menang kuis dapat ribet setiap hari? Eh, jangan lupa dibantu like, dibantu share, dibantu subscribe juga guys. komen di bawah tulis ID panen kalian. Kita coba main tadi di modelnya 781 Kalo lebih siap ketahuan bagus ya Ini seperti tanda-tanda kehidupan belum ada di sini. Ini wali, -wali mana ya? ada guys eh eh eh eh bintangnya turun bintang turun bintang turun ayo dong sayang masa tujuh spin terakhir kagak ada isinya belum juga ada wildnya lewat doang anjir belum oh my god aduh aduh aduh aduh pahit ini mah pahit pahit pahit ah. awal yang tidak manis aduh terakhir ah 100 ribu sajo gak ada urusan emang Aduh, aduh, aduh, sayang mana nih? Belum juga. Oh my god, oh my god, oh my god! Yuk, yuk, yuk, yuk, bisa yuk, bisa yuk! Ayo, bisa yuk, bisa yuk! <tis> aduh, aduh, sayang. Oke oke oke oke oke Nice nice nice Nice nice Awww tuh oh. okay, kita coba diturboin dulu 30 Tapi masih di bed 10.000 ya guys Oh my god Belum juga guys Awww oh. Duh, dua doang sketernya anjir. Ada, kita coba bayi dulu yuk di 480. Siapa tahu, ya kan? Siapa tahu ya, Ru. Itu kata seseorang. Oke. Okay. Ame bintang dong, bintang, bintang, bintang, bintang. Agak diturunin sih. Oke, okay. nice, nice, nice. Oh, quiet. Ah, cakep. Mega mendung. Dapet, kita masih ditambahin empat lagi. Oke, okay. lu sayang Koboinya di depan dong yang coklat. Oh, mm hmm, nice doang sayang. Oh ya, yeah, guys, sekali lagi dibantu like, dibantu share, dibantu subscribe, komen di bawah, tulis ID panen kalian. Kalau mau dapat nya guys. Mampirlah ke live-nya setiap hari kita ada wish private buat kalian ah, player-player-player ga tuh Buat kalian yang samaan sama aku mainnya di panen 138 48 Oh Dapet guys ya Kalian bisa dapetin private-nya dari panennya guys Setiap hari Yang penting akunnya udah bener aja Oke, kode referral PS eh, Pasloter SPA dan terkait akun bank yang di wallet ya buat ikutan private mesti akun bank ya guys kalau kalian mau di sendiri mah itu urusan kalian tapi kalau mau ikutan private di aku kalian mesti daftarnya ada begitu cantik cakep cakep cakep dua kali sensas sekarang udah satu juta enam Oke, terakhir, terakhir, terakhir. dapat kita satu juta tujuh ratus. Kita sekarang udah ada modal. Kita coba liquid dulu. Oke. Okay. di spin spin manja guys spin manja spin manja coba ah uh, 19 udah turun sedikit guys yuk yuk yuk yuk kita coba ah uh, 2000 kita coba terakhir mm -hmm. semoga dikasih di 2000 gambling ini bener-bener gambling namanya kalau nggak dikasih ya paling dikasih backin 20%. Eh, 10%. Oh, oke. Okay. Posisi walnya tuh udah cakep. Aku suka sekali di WWK kalau posisi walnya udah begitu. Aduh sayang. Si koboynya. Nau. out, Ow, ow, Nice, Zoia. Nice, guys. Nice, nice. Ah! Ow. Sensa sudah. Sensa, sensa, sensa, sensa, sensa. Aduh, Hahaha. Dapat juga akhirnya, guys. 3.000 udah oh, udah 4.000, udah 4.000. Udah balik. Lempar lagi, si koboi. Oke, okay, oke, okay. kita dapat tambahan uang ini. 7 juta! 7 juta sudah. Oke. 100 juta guys. Jangan lupa dibantu like, dibantu share, dibantu subscribe. Jika kalian suka kontennya, guys. Sama, mampir aja ke like-nya live, saya mohon maaf ke live youtube kita biar dapat bisa ikutan peripet